Hoax, Gading Marten ngamuk setelah Ariel Noah memaki Luna Maya Murahan. Gading Marten dikabarkan ngamuk setelah Ariel Noah memaki Luna Maya dengan kata-kata yang menyinggung martabatnya. Video tersebut diunggah oleh akun YouTube bernama Familiar. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata video tersebut tidak menunjukkan adanya kejadian seperti yang diklaim. Sebaliknya. Video tersebut terdiri dari beberapa klip video yang berbeda yang digabung menjadi satu, termasuk tangkapan layar berita tentang Luna Maya yang dikabarkan belum move on. Foto-foto Luna Maya dan Gading Marten bersama saat podcast bersama Nikita Mirzani dan Potret Ariel. Tak ada video atau pernyataan yang menunjukkan Gading Marten mengamuk atau Ariel memaki Luna Maya. Dengan demikian. Klaim bahwa Gading Marten ngamuk setelah Ariel memaki Luna Maya adalah hoaks atau tidak benar dan termasuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata video yang beredar di media sosial yang mengklaim bahwa Gading Marten ngamuk setelah Ariel Noah memaki Luna Maya adalah hoaks atau tidak benar. Video tersebut terdiri dari beberapa klip video yang berbeda yang digabung menjadi satu.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 Oleh karena itu, penting untuk selalu melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum mempercayai atau membagikan informasi yang didapat dari media sosial. Cara terbaik untuk melakukan verifikasi adalah dengan mencari sumber informasi yang dapat dipercaya dan mengecek kebenarannya dari beberapa sumber yang berbeda. Selain itu, kita juga dapat memeriksa apakah informasi tersebut sudah pernah diperiksa oleh fact-checking atau verifikasi fakta. Dengan demikian, kita dapat terhindar dari terpengaruh oleh hoaks atau konten yang menyesatkan yang beredar di media sosial.